Patrick Ronaldo benamkan Atletico. Derby Madrid berakhir anti untuk Atletico Madrid. Real Madrid membungkam Atletico dengan skor 3-0, berkat rigol Cristiano Ronaldo. Bertanding di Vicente Calderon, Minggu, tanggal 20 bulan 11 tahun 2016, dini hari WIB, Madrid nyaris membuat Atletico tidak berkutik. Ronaldo membuka skor pertandingan di menit 23 sekaligus menyudahi paruh pertama dengan keunggulan 1-0. Atletico sempat melahirkan peluang-peluang di awal babak kedua. Namun, justru Madrid yang bisa menambah dua gol lain dari Ronaldo, salah satunya terciptakan dari titik penalti. Tiga angka tambahan yang diperoleh Madrid menjaga posisinya di urutan teratas klasemen sementara dengan perolehan 30 poin. Unggul empat angka dari rival terdekatnya Barcelona yang menempati urutan kedua. Sementara itu, Atletico gagal meraih hasil bagus di derby terakhir di Calderon. Kini... Atletico turun ke posisi lima daeng na perolehan 21 poin hasil 12 pertandingan. Jalannya pertandingan peluang berbahaya pertama diperoleh Atletico di menit ke-9. Dari umpan terukur koke okay. Saul Niges menyambut bola dengan sontekan kaki kiri tapi masih melebar. 2 menit berselang, Isco melepaskan umpan silang yang disongsong Ronaldo dengan sundulan keras ke sudut bawah gawang. Januari Oblak mampu menyelamatkan gawangnya dengan posisi badan di belakang garis gawang. Kesalahan Diego Godin membuat Madrid bisa menciptakan peluang berbahaya. Di menit 20, sodoran Ronaldo kepada Luka Modric diselesaikan dengan tembakan ke arah gawang meski bisa ditahan Oblak. Madrid akhirnya membuka keunggulan di menit 23. Tendangan bebas yang dieksekusi Ronaldo membentur pagar hidup Atletico sebelum menembus penjagaan Oblak, Madrid memimpin 1-0 ancaman lain dari Ronaldo beberapa menit kemudian. Di dalam kotak penalti Atletico, Ronaldo memperdaya Godin sebelum melepaskan tembakan mendatar yang mengarah ke Oblak di seberang kubu, Atletico justru kesulitan menciptakan peluang. Di sepanjang babak pertama, Atletico belum bisa melahirkan peluang yang mengarah ke Gawang Madrid. Tertinggal, perlawanan Atletico mulai tampak usai turun minum. Tembakan melengkung Yannick Carrasco melebar tipis di sudut atas Gawang Madrid. Sedangkan tendangan kaki kiri Antoine Griezmann dari sudut sempit ditepis Keylor Navas, ancaman lain dari Griezmann. Di menit 51, Griezmann merampas bola dari Modric sebelum melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, tapi masih mengarah ke nafas. Madrid merespons dengan menekan balik Atletico di sepertiga akhir dengan banyak crossing-crossing dan umpan-umpan di dalam kotak penalti, di menit 68. Isco menyambut sepak pojok dengan tembakan voli ke sudut bawah gawang tapi Oblak bisa menangkap bola. Bencana bagi Atletico saat harus menyamakan skor. Atletico justru dihukum penalti setelah Stefan Savic dianggap melanggar Ronaldo di kotak penalti. Ronaldo sendiri maju sebagai eksekutor dan berhasil mengirim oblak ke arah yang salah untuk memperbesar skor menjadi 2-0 di menit 71, hanya 6 menit berselang, Madrid mengungguli Atletico 3-0. Dari serangan balik, sebuah umpan panjang dari belakang diterima Gareth Bale sebelum melepaskan umpan silang mendatar di dalam kotak penalti yang dengan mudah disontek Ronaldo. Unggul jauh tidak membuat Madrid lantas kendur di menit 89. Umpan silang Dani Carvajal ke tengah kotak penalti Atletico disambut Modric dengan sundulan yang melambung tipis dari gawang Oblak. Di masa injury time, Atletico mendapat kesempatan bagus untuk mencetak gol balasan. Angel Korea melepaskan tembakan dari jarak dekat namun bisa diblok blok nafas. Susunan pemain Atletico Madrid Oblak Juan Fran, Godin, Safik Filipe, Gabi, Korea 61, Koke, Saul, Carrasco, Griezmann, Torres, Gameiro 61, Real Madrid, Nafas, Carvajal. Varane, Nacho, Marcelo, Kovaces, Modric, Isco, Benzema 80, Balek, Ronaldo, James 84, Vasquez, Asensio 86.